Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 dan 49. <tuh> Baik, kita akan langsung jawab di halaman 43. Baik, ayo berdiskusi. Tuliskan manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menerangi untuk menerangi suatu ruangan. 2. Mempermudah penglihatan ketika gelap atau malam hari. 3. Mempermudah kita saat membaca tulisan. 4. Mempermudah kita saat melakukan berbagai macam aktivitas. Berikutnya di halaman 44, tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut. Sebelum ada lampu, kemudian setelah ada lampu, sebelum ada lampu yang pertama saat malam hari tidak bisa bekerja karena gelap, dua tidak bisa belajar di malam hari karena penerangan kurang, tiga menggunakan obor sebagai penerangan saat melakukan perjalanan di malam hari, empat lebih banyak kegiatan yang dilakukan pada waktu siang hari daripada malam hari, lima kegiatan pentas seni tradisional, dan sejenisnya. Hanya dilakukan di siang hari Setelah ada lampu Yang pertama saat malam hari dapat bekerja seperti pada siang hari Yang kedua bisa belajar dengan baik karena ada penerangan dari lampu Yang ketiga menggunakan senter saat berjalan di tempat gelap Yang keempat kegiatan pada waktu malam hari sama banyaknya dengan kegiatan siang hari 5. Kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari Berikutnya kita akan menjawab di halaman 45 pertanyaan pertama Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Dulu penerangan hanya mengandalkan cahaya api dari lampu minyak Namun kini penerangan di dunia sudah berkembang pesat sejak adanya bola lampu pijar Hal tersebut membuat segala kegiatan masyarakat Dapat dilakukan kapan saja, baik pagi maupun malam hari. Berikutnya masih di halaman 45, nomor 2, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat adalah membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi dan memudahkan pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Berikutnya kita akan kerjakan di halaman 46, tuliskan dalam tabel berikut. Pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Baik yang pertama sebagai alat penerangan, kedua memberi rasa aman, ketiga menghemat bahan bakar, keempat menghindari bahaya kebakaran akibat penggunaan lampu petromak, kelima menetaskan telur di peternakan. Masih di halaman 46, selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut? Baik untuk yang pertama, ditemukan setrika listrik lebih mudah, tidak usah mencari dan menambahkan arang pada setrika. Kemudian, di sini ada kompor. Menggunakan minyak tanah dulu, kemudian ada kompor gas. Ditemukan kompor gas lebih efisien dan tidak mudah mati karena menggunakan tabung gas dan juga tidak usah mencari minyak untuk menghidupkannya. Berikutnya, dari mesin ketik biasa menjadi komputer. Ditemukannya komputer atau alat ketik listrik lebih efisien, cepat, dan juga bisa untuk menambahkan gambar juga ke dalam tulisan. Berikutnya di halaman 47 amati lah lingkaran berikut. Tunjukkan dan jelaskan bagian-bagian lingkaran berikut. Yang pertama busur, kedua tali busur, ketiga tembereng, keempat juring, dan presentasikan hasilmu di depan kelas. Baik, busur adalah lengkungan pada lingkaran yang menghadap suatu sudut pusat, kemudian Tali busur adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, kemudian tembereng. Tembereng adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian keempat, juring. Juring adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari yang berbeda dan busur lingkaran. Baik, sekarang kita akan pelajari di halaman 48 Soal nomor 1 Bagaimana hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur pada lingkaran? Hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur lingkaran adalah Busur lingkaran yang diapit oleh dua buah jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran Soal nomor 2 di halaman 48 Bagaimana hubungan antara jari-jari diameter juring dan busur pada lingkaran. Hubungan antara jari-jari, juring dan busur pada lingkaran ditentukan sebagai rasio besar dua sudut pusat sama dengan rasio panjang dua busur lingkaran sama dengan rasio luas dua juring lingkaran. Masih di halaman 49 sekarang bagaimana hubungan antara busur tali busur dan tembereng pada lingkaran? Busur dan tali busur yang melalui dua titik yang sama akan membentuk sebuah tembereng dengan kata lain busur dan tali busur merupakan sisi yang membatasi daerah tembereng tersebut. Sekarang kita akan bahas di halaman 50 ayo renungkan. Pertanyaan pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu sudah mengaplikasikan Sikap pantang menyerah pada setiap materi yang kamu pelajari. Baik, kita jawab dulu dari yang pertama adalah untuk jawaban soal pertama itu yang ini. Saya telah mempelajari manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari serta pemahaman mengenai unsur pada lingkaran. Ya, saya sudah mengaplikasikan sikap pantang menyerah pada setiap materi yang dipelajari. Oke untuk nomor dua ini, saya kasih garisnya ke sini ya. Sekarang kita akan menyelesaikan di kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu bahwa, mohon maaf, orang tuamu dampak dari temukan ditemukannya bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Kedua, mintalah cerita darinya mengenai dampak yang orang tuamu rasakan dari perkembangan teknologi. Saya sudah menyampaikan dampak dari ditemukannya bola lampu bagi kehidupan masyarakat seperti penerang jalan, rumah, dan kendaraan serta membantu kegiatan belajar mengajar menurut orang tua saya setelah adanya perkembangan teknologi hal tersebut dapat membantu aktivitas atau kehidupan sehari-hari Baik itu saja yang kita bahas pada video kali ini semoga banyak manfaatnya Sekian dan terima kasih